Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat kita hadirkan bareng Sojani ya bosku yang ada kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top Chart 88 dan untuk para sahabat yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, comment, subscribe tentunya channel dari Sojani agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan bola slot gacor dia, i, memainkan uh, model-model recehan aja bareng gate kacanya pada 88 juga kita akan coba memainkan bola dan twitter gacor dari get off gatot kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan bola slot gacornya cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari Soja nih ya bosku